Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasun Kang orang Sunda Salam rahayu, salam sejahtera Salam kong Sebangsa dan setanah air Yang ada di Republik Indonesia Yang kita cintai ini Terutama kepada para tokoh agama Para ulama, para kiai, para asatid Para Ustadz Yang telah memberikan kajian Dan motivasinya Akuntan dari saya pribadi dan kepada para bin sepul yang ada di Nusantara sehat selalu salam rahayu di kesempatan hari ini Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk saling menyapa dan terutama punten paralun ke ujung-ujungan alam kita Nabi Muhammad SAW di kesempatan hari ini bahan kajian materinya kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua dan hari ini kita akan menjelang bulan Ramadan semoga buat saudara-saudaraku semua diberi kesehatan selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita awali aja bismillahirrahmanirrahim. Kajian materi kali ini yaitu kita akan membahas atau menguraikan bahasa laduni ya. Sering teman-teman semua mendengar bahasa siloka ataupun bahasa-bahasa yang kurang dipahami di sini saya akan menguraikan atau mendefinisikan pesan-pesan para luhur dengan bahasa ladin atau siloka lokal dimana kaitannya dengan sejarah nusantara dan saudara-saudaraku yang memahami jalur perjalanan spiritual Semoga video ini bisa menambahkan banyak sedikitnya wawasan untuk melengkapi perjalanan saudara-saudaraku semua. Bahasa Laduni yaitu bahasa dari siloka-siloka para bini sepuh ataupun para pendahulu kita, dengan kajian-kajian filosofi di mana kita akan. Menguraikan ke dalam bahasa umum dengan berkaitan tema sejarah Nusantara, terutama yang kita pahami di Nusantara ini, bahwa ada beberapa ciri-ciri eh, ataupun kekayaan alam aset Nusantara yang menjadi misteri yang diperbincangkan. Para tokoh ataupun para spiritualis Untuk mengkaji atau menggali Atau memberikan wawasannya kepada kita semua Ucapkan terima kasih buat para bini sepuh Yang telah memberikan ataupun menjaga adat budaya yang ada di Nusantara ini Dan mari kita lanjut bahasannya dengan kita flashback dulu ke masa lalu dimana eranya zaman pajajaran ya, dimana dengan di masanya beliau kemakmuran rakyat itu sangat terjamin dan di disini kandungan makna yang kita ambil bahwa di dalam masa era pajajaran ini tentunya kita coba renungkan dimana dengan seorang pemimpin dengan gelar Prabu Siliwangi yang bisa mengayomi rakyatnya, yang bisa membawa eranya dalam kejayaan dimana beliau mengetahui sama poinnya yaitu tentang jati diri manunggal ya, dimana dia mengetahui contohnya seperti Aset-aset yang pernah diekspor keluar Nusantara ataupun keluar bangsa kita atau negara kita Dengan penghasilan seperti Tambang emas, tembakau, hasil bumi Terus dari daratannya seperti Sri Nyipo yaitu padi banyak hasil bumi lain-lainnya Ikannya Dan Dulu Di zamannya Masa kemasannya pada ini Dimana memiliki Kekayaan aset yang Menjamin Buat rakyatnya Dengan Manajemen Dimana Seorang pemimpin yang luar biasa ataupun seorang pemimpin dibilang satria peninggi ataupun ratu adil ataupun pudang angon sebelumnya pajajaran juga ada lagi masa di mana raja-raja sebelumnya dengan sekian abad kesekian abad kesekian abad sosok-sosok pemimpin itu yang ada dan siloka yang kita akan bahas ini yaitu tentang tritunggal jadi dari bahasa tritunggal ini ya tri berarti tiga satu tunggal itu berarti satu dimana Keimanan kita yang bisa menjawab Dengan Yang ada di diri kita Bahwa Apapun Bentuk peristiwanya Kejadiannya Dari masa lalu dan di hari ini Tentu jangan sampai keliru Dengan Apa Yang Tersusun dari sejarah, apapun yang telah diuraikan, namun kita di sini harus meminta petunjuk kepada yang hadir, kepada yang biasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana memang aset Nusantara ini, berdasarkan sejarah Indonesia, ini sangat kaya akan... Alam terus akan hasil bumi akan sumber daya alam yang ada di Nusantara ini. Nah, bahasan kali ini yang kita ambil dengan ciri-ciri ataupun aset amanah. Ataupun aset Nusantara, tentunya itu di luar jangkauan syariat, ya, ataupun di luar jangkauan bahasa umumnya nasionalnya. Namun, kita di sini, pemahaman yang saya mau sampaikan, atau penguraian yang saya mau sampaikan, kita harus bisa memaknai dari masa lalu memberikan biografi sudut pandang bahwa sesuatu itu nggak jauh dari diri kita sendiri bangun jiwa raga kita untuk menata dalam pesan para leluhur ini ke kehidupan nyata diaplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang dimiliki, apa yang disyukuri, apa yang dimiliki, apa yang dimiliki ketentuannya ya tetap hak Allah, hak Allah. Namun disini bahwa ciri-ciri sosok-sosok yang ditunggu-tunggu ataupun aset Nusantara ini memang memiliki pesan makna di mana kajilah diri kita. Renungilah diri kita, kesaktian apapun, kepintaran apapun, kebodohan apapun. Ya, satu hanya Allah yang punya, dan apapun itu bentuk kekayaannya, apapun itu bentuk amanahnya, atau titipannya. Ya itu sudah menjadi rahasia Ketentuan Allah Di sini saya menguraikan Dengan bahasa-bahasa Umum ya Bahwa Dari sudut pandang Yang terdulu Dan kita Ruang waktu Yang berbeda Di sini Tentunya Balik lagi ke jiwa raga kita untuk menata Mengenali negara yang ada di dalam diri kita Fasilitas-fasilitas yang Allah berikan Itu saja sudah kita di, tidak, tidak terlibatkan Dan masalah aset amanah ini yang membuat semuanya gegel ya. Tentunya satu poin yang saya sampaikan bahwa kita harus menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ataupun menuju ke jalan dimana niat kita harus lurus, terus kesalahan kita harus diperbaiki, karena ya tadi bahwa untuk mengecoh kita itu ya dengan kekuasaan, dengan tahta, dengan wanita. Hal-hal duniawi di sini menjadi suatu kajian di mana kita semuanya harus tambah lagi belajar harus meninterpretasi diri terutama poinnya saya pribadi juga meminta punten para lun kesemuanya namun di sini tentang nusantara ini tentunya gak jauh dari Pembedahannya, diri kita untuk mengenali sosok kita sendiri, di mana rasa syukur kita, di mana puji itu hanya milik Allah, kekuasaan itu milik Allah, apapun yang diberikan kepada kita tetap kita alhamdulillah, dan sudut pandang-sudut pandang yang begitu. Ramainya berbeda-beda kendaraan, namun satu tujuan: jangan saling menyela, jangan saling menyalahkan. Tentunya, agama itu ya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu ta'ala dan semuanya dengan ciri-ciri ataupun aset Nusantara. Entar, saya akan bahas lagi kedepannya dengan tema yang berbeda sekarang cukup sekian dari saya bahwa suatu sentana memang harus digali memang harus ditempa lagi harus dimengerti di mana suatu saat dengan ketentuan dan lahir beralam kita akan mengetahuinya bersama dan mohon maaf dari saya pribadi lahir batin Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.